Hari kemerdekaan kita Hari merdeka Usaha dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Selama hayat masih dikandung Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita